Hati ada dua cinta, yang mana yang mana saya, dia, atau kita, hilang jauh terus terang malam ini, Pak kita kalau dia. Becinta, kita nganah mau anggap apa Hati kecil kita menangis Rumah kita yang jadi saksi Orang pecinta selama ini P. Becinta. Kita kita mau anggap bapak hati kecil kita menangis rumah kita yang jadi saksi orang pecinta selama ini. Kita berhati Dan cucu kita berdara Seluka kita berhati